Setelah dihebohkan oleh sebuah kasus di mana seekor buaya muara atau dikenal dengan nama latin Crocodilus porosus sedang menyerang seorang pengendara sepeda motor di Jorong Muara Putih, Negara Tiku Lima Jorong, kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kejadian tersebut menyebabkan satu orang mengalami luka robek pada bagian kaki kanan akibat gigitan satwa tersebut. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Kejadian dari buaya menyerang pengendara motor tersebut bermula ketika korban hendak pergi ke padang cabai menuju ke pasar muaro putih. Kala itu, ia sedang berboncengan dengan suaminya, lalu tak disangka kejadian tak terduga menyerang kedua orang tersebut. Buaya muara yang dikenal dengan ukuran jumbonya ini berlari menuju arah mereka dan kemudian menggigit kaki kanan pengendara tersebut hingga menyebabkan luka robek yang cukup parah. Ia pun langsung dilarikan ke puskesmas Muaro Jambi, dan kini korban sudah diperbolehkan kembali ke rumah setelah mendapat pertolongan medis di puskesmas. Menurut Sekretaris Nagari Tiku Lima Jorong Anaswar di Lubuk Basung, kejadian ini bukanlah kali pertama seekor buaya muara menyerang warga. Sebelumnya seorang warga di Nagari Tiku Lima Jorong, kecamatan Tanjung Mutiara juga mengalami hal serupa. Salah satu warga labuhan diserang buaya saat dibonceng sepeda motor yang dikendarai oleh ayahnya di Jembatan Air Baru. Kepala Resor KSDA Maninjau mengatakan laporan mengenai serangan buaya yang terjadi di Nagari Tiku Lima Jorong sudah diteruskan ke tim balai konservasi sumber daya alam Sumatera Barat agar bisa ditindaklanjuti. Di sisi lain juga beredar kabar bahwa dua nelayan yang dilaporkan hilang berhasil ditemukan meninggal dunia di dalam perut buaya. Kini kasus terakhir masih dilakukan pencarian. Kasus bit Informasi BPBD Nunukan mengatakan kasus yang masih hilang ini terjadi di Sungai Sebakis Sebuku. Korbannya merupakan seorang nelayan desa Sebagis, Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan. Pada awalnya, korban hendak pergi memukat ikan, namun sampai malam hari korban tidak kunjung pulang. Mengetahui hal tersebut, warga langsung melaporkan hilangnya korban. Penjarian hari pertama pun dilakukan, namun tak membuahkan hasil. Yang ditemukan hanyalah pukat milik korban yang sudah robek-robek. Warga pun menduga bahwa korban diserang oleh seekor buaya. Dugaan ini diperkuat lantaran sungai ini salah satu habitat predator air tersebut. Hal itu bisa dilihat dari kasus hilangnya nelayan lain yang berhasil ditemukan berada dalam perut buaya. Seperti kasus yang ditemukan pada 18 Juli 2022 lalu,